Ini ya kamera nih kamera nih. Ini suka Kita... nyokop. Wow, ular wow, keren. Ular biasa teman-teman. Nah, Ini taring bisanya teman Wow, ular. Taring bisanya keren. Wah, wah wow, keren banget taringnya teman-teman. Panjang. Ini ular tanah ya tarihnya. Biasanya itu berbeda seperti ular biasanya karena di mana ular ini misalnya adalah pertunjukan. Oke, teman-teman, kita hari ini mau ke hutan rencananya ya. Kita mau herping di hutan itu ya teman-teman. Yang dimana hutan itu banyak sekali hewannya teman-teman. Seperti burung, ular, biawak, dan hewan lainnya teman-teman. Coba tahu kita dapat makanan juga. Oke yuk, mana menasaran. Ini terus. Oke okay, teman-teman, di sebelah kiri saya ada sungai, di sebelah kanan saya ada perkebunan teman-teman Tapi agak jauh ya, ke situ lagi perkebunannya Dan di depan saya ada bubukitan bubuk Jadi kini teman-teman, seharusnya kita tuh tadi lewatnya jalur situ teman-teman Di bukit satunya, tapi karena kita udah terlanjur ke bukit yang ini ya udahlah kita telusuri aja yang ada di hutan ini Di bukit ini, oke okay, yuk ikutin terus Aduh, ini mah ular tanah teman-teman Oke ntar dulu ya Aduh susah nih Aduh, Wow Wow wow, gede banget teman-teman Ularnya gede Banyak sekali ya di hutan ini teman-teman Wow lihat teman-teman Ini adalah ular uh, Tanah Ular gibuk disini biasanya nyebutnya Ular lemah nah ular ini biasanya itu berbeda seperti ular biasanya karena di ular ini biasanya adalah pembusukan teman-teman biasanya pembusukan ketika tergigit ya udah kalau nggak selamat ya si kalau selamat pun ya pasti harus dimotivasi anggota tubuh yang terkena gigitan satu ular ini teman-teman ularnya cukup keren ya dia mempipikan lehernya seperti huruf S teman-teman Kepalanya segitiga dan ini ukurannya sekitar 30 cm ya ataupun 25 cm ya, teman -teman. ular ini karena apa ya, ular ini memiliki bisa, teman-teman. Walaupun saya ahli ataupun gimana, ini tetap aja kita harus hati-hati. Kalau saya terkena gigitan bisa ular ini, ya udah, sama aja, teman-teman. Efeknya berbahaya. Oke. Keren banget. Oke, nah dia kepalanya teman-teman. Ular ini cenderung pasif teman-teman, nggak agresif kok. dia apa ya pasif? Dia suka menghuni area hutan ya, persawahan teman-teman. Kadang masuk ke pemukiman teman-teman. Keren ya. Ular ini emang ular yang berbisa tinggi. Kalau teman-teman ke hutan ataupun kemana lebih baik teman-teman menggunakan alat kaki seperti saya nih. Sepatu ya. Ini sepatu andalan saya teman-teman. Ketika ke hutan. Aduh, jangan lupa ya. Pakai celana panjang. Tapi saya pakai celana pendek teman-teman. Karena lebih enak aja ya. Unik ularnya. Kecil ukurannya. Tapi bisanya tetap aja tinggi teman-teman. Oke. Lihat ya. Lebih dekat teman-teman. Uh, ini ya. Kamera nih. Kamera nih. Biasanya ya. nih suka nyaklop. Wow. Wow. Keren banget teman-teman. Aduh ya sekali lagi oke coba lihat satu dua ayo cukup ayo ayo ayo ayo ayo nah, dia terlalu dekat teman-teman mungkin ya pengen banget ya teman-teman ularnya ya kepalanya ke atas dia suka melingkar ya terus kepalanya di tengah teman-teman ketika terinjak tes dia langsung loncat karena ular ini bisa melontarkan tubuhnya teman-teman warnanya kayak batik ya keren ini ular ini berkopulasi dengan baik banget teman-teman dengan menyesuaikan area yang ada di sini teman-teman. Ada bawahin Soalnya saya sendiri teman-teman. Nah, oke. Okay. Udah lihat belum teman-teman? Oke okay, beresin dulu ya di sini ya Nah, di sini lihat enggak teman-teman? Udah lihat belum? Di sini maju, ah, bukan, mundur oke okay. Nah, teman-teman cara menangkap ular satu ini kita pakai kayu jangan egois kita harus hati hati sama satu ular ini oke kita tekan wow keren ya kita deketin lagi teman teman oke nah kita dulu sabar oke teman teman ini dia ular, ularnya ya udah ini mana ya? Oke. Ini teman-teman bisa lihat. Ini mempunyai taring. Taringnya luar biasa, teman-teman. Nah, ini dia taringnya bisanya, teman-teman. Wow. Ular taring bisanya keren. Wah. Wow, keren banget taringnya, teman-teman. Panjang. Wish, ini ular tanah ya. Taringnya keren, oke okay, teman-teman. Wow, kita lebar lagi. Teman-teman harus hati-hati, oke okay, ya? Sudah selesai lihat tarinya. Oke, okay, kita lepasin lagi di sini. Oke. Okay. Sampai basah. Yo teman-teman, kita tinggalin di sini aja ya. Udah di sini, teman-teman. Kita nya lanjut, oke? Okay. Yuk ikutin terus. Wow, teman-teman. Aduh. Aduh. Ini jatuh dari atas, teman-teman. Lumayan sakit ya kalau kena kepala. Ini apa ya? Jatuh dari pohon mahoni, teman-teman. Ini kayak buahnya ya. Kita kupas. Oke. Okay. Memang keras sih, teman-teman. Kita penasaran ya, kita buka dulu isinya kayak gimana. Hmm. Keren bro. Isinya kayak gini teman-teman. Ini pahit banget rasanya teman-teman. Ini dari pohon mahoni. Oke. Nah, ini buahnya ya buahnya kayak gini teman-teman. Wis, buahnya lembut banget ya, nggak keras. Tapi kalau cangkangnya itu keras banget teman-teman. Yaudah lo, yuk. yuk, kita lanjut lagi teman-teman. Di -teman. situ. Oke okay, teman-teman, saya menemukan lagi ya, satu lagi nih Wah, wow, unik banget teman-teman Ular. tanah Dia lebih cenderung pasif teman-teman Oke, okay, dia lihat ya Pergerakannya lambat Kita dapat dua ya hari ini Tadi kita satu, dan ini yang kedua Nah, oke okay. Kita lihat dulu ya teman-teman Ularnya kayak gimana Oke ularnya hampir sama kayak tadi teman-teman ukurannya jumbo-jumbo yang ada di sini ini ular piper iya piper tanah ya teman-teman ini piper tanah wow gile yakin mantep banget guys oke yuk tapi ya udahlah kita tinggalin lagi di sini teman-teman oke yuk lanjut